is yeah. there si lah. Naga ikut Naga Wah, ngantar ke mana nih, T? Hah? Ngantar terakhir tra? mana, kok? Komplek Taman. Alhamdulillah. Oh, udah sore. Dana masih buka. Lah telepon udah. Udah telepon Gak, gak, ikut belakang Dan tahu tau di depan Ya hasil om ah ada tua belum ada pak surina belum ada siapa siapa hasil di om ah tua ya belum ada pak surina <tuk> dari jembatan ya enggak lah dia kan punya martai ya kan jenderalnya kan masa abisnya selama mendapat sebagai jenderal abis itu kan pensiun banjir guys, banjir banjir banjir masuk titok masuk titok aja jengkar ya? oh iya ya kamu mau masuk youtube dari youtube Jangan langsung. keluar langsung luar masuk banjir banjir banjir durun dilek sana berdoa semua orang bina dari PDI naik ya di negeri orang nggak boleh, nggak boleh ke DP pun nggak dapat eh